Assalamualaikum, halo sahabatku semuanya semoga selalu sehat dan tak kekurangan satu apapun jumpa lagi bersama saya di channelnya Kangatep kali ini saya akan membuat uh, tutorial cara merangkai bunga plastik uh, pada stand ya uh, bagaimana kelanjutannya teman-teman uh, oke okay, bagi yang baru nonton atau yang baru lihat video saya jangan lupa di subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya biar selalu mendapatkan pemberitahuan Uh, dari video terbaru saya oke okay, terima kasih semuanya selamat menyaksikan Oke, okay, arti pisau flower ya, teman-teman. Terapikan -teman. dulu, kita rapi-rapikan dulu, dan taruh seperti ini, teman-teman, hasilnya. Oke okay, teman-teman hasilnya seperti ini kita lihat prosesnya dari awal sampai akhir ya teman-teman karena ini stan jadi saya lebih ke menggunakan bunga plastik ya teman-teman nah kalau untuk stan itu kan dia bisa berhari-hari dipajangnya gitu bahkan seminggu bisa berbulan-bulan kadang jadi kita menggunakan bunga plastik itu lebih efektif ketimbang bunga pres karena bunga pres itu kekuatannya satu atau dua hari. Oke, okay, seperti itulah teman-teman. Terima kasih telah menonton. Terima kasih yang selalu dukung dan yang belum belum yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar selalu mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. See you next video.